Waspadai USD CAD sedang bergerak bullish. Secara umum, bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang mencoba melakukan fase rebound. Jika pergerakan USD CAD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.27766 sampai 1.27494 juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga menembus area 1.28920. Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.27494 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak garis ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.27053 titik sekian analisa forex untuk tanggal 14 Desember tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi delapan satu dua satu sekali lagi delapan dua